selamat pagi selamat siang dan selamat malam selamat datang kembali ke channel NBF Fishing di video kali ini saya mau membongkar reel dari Maguro yaitu Maguro Hover 6000 untuk sobat mancing yang baru bergabung atau kita baru ketemu channel ini bisa mengklik tombol subscribe nya tinggikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila saya mengupload video terbaru dan tetap selalu mendukung channel ini untuk berkembang lebih besar dan memberi manfaat kepada semua orang oke okay, lanjut kita langsung buka reel maguro hover 6000 ini buka dulu seperti biasa buka penutup atasnya dulu Oke okay. sudah terbuka lanjut kita buka nah, ini tampak dalamnya disini di sini lainnya biasanya mikir di sini dia beda di sini kayaknya Belber yang dipakai. Oke kita coba buka dulu. Dia bukanya ditarik baru biar bisa keluar. dicabut dulu penguncinya. Seperti ini ya, penguncinya. Setelah itu, kita buka lagi. Ada pengunci seperti karet gitu ya. Oke, okay, sudah terlepas. Nah, seperti ini, pengancingnya terbuat dari plastik. Ini ball bearingnya ada dua, kita cabut lagi yang satu. Oke, okay. setelah itu kita lepas. aku buka Ada penguncinya di sini. Kita lepas dulu penguncinya. Bukanya pakai pengunci ini lebih mudah. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya, kita cabut. Nah, seperti ini. Ini sebelum kita buka. Oh, di sini ball bearingnya buka dulu handlenya sudah power handle sudah terlupa selanjutnya kita ambil obeng kita buka baut yang satu nih Oh, lupa. Ternyata ada penutupnya. Lupa dicabut. Di sini ada baut penguncinya lagi. Selanjutnya kita ambil kunci 12 untuk membuka baut ini. Buka, selanjutnya kita cabut. Nah, sudah tercabut. seperti ini, bahannya terbuat dari apa? Ini? plastik ya? Kita taruh dulu. Nah, di sini ada beberapa baut yang harus kita buka lagi. Di samping ada baut. Sekitar satu, dua, tiga, empat. Oke, kita ambil obeng. Kita buka roti ini dulu. Buka-buka dulu pautnya. Okay, cabut dulu. Okay, buka lagi yang satu di sini. Jauh, agak kecil biar lebih gampang. Di lengket bautnya, ketok, -ketok dulu, ya. sudah terlepas. lagi baut yang ini oke okay. terus kita cabut apa ini pengunci ya dicintang kita coba langsung buka aja Sudah terbuka seperti ini, ada bearingnya juga di sini. Nah, seperti ini isinya. Kita cabut gearnya, susah Kalau kita buka dulu, buat yang di sini biar nggak penasaran. Yang di sebelah sini isinya seperti bagaimana. Ganti obeng untuk buka, sepertinya sudah ompong. Ini lebih hati-hati lagi kalau membuka ini, jangan sampai ompong sudah bisa. Ya, sudah terbuka seperti ini kita cabut dulu ini pernya oke okay, sudah kita cungkil oke okay, sudah kita cabut keluar nah seperti ini Kita angkat lagi cabut lagi gear yang satu nah seperti ini Setelah itu kita cabut gear yang besar ini nah seperti ini masih utuh gear-girnya nggak ada yang ompong. di sini ada besi untuk di posisinya di sebelah sini ya untuk alur jalannya apa namanya ini sih kalau ada yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar saya masih belum terlalu hafal nama-nama dalam isi reel ini semua posisinya di sebelah sini besinya ya ya seperti itulah isi dari dalam reel Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apa bisa komen di kolom komentar. Sekian dulu video ini. See you next time.